Really nigga? Eh, enggak, enggak, bawa senjata, loh. Oh, iya, bawa senjata. Oh, berarti kita cari tiga Tuh, bawa kan? Reng -reng -reng. Baru, eh, udah bawa senjata Eh, itu bawa senjata. <tuk> iya, <tuk> ya, dah, ya, dah, ya, dah, hilang. Mana nih, hilang?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 Nah, hmm, ini ini dapat dua loh dapat dua <laughs> <laughs> Oh, masuk rame, masuk rame Masuk rame, masuk rame oh. Dih Ada ketuan ada bisa malah Itu khusus saat helikopter yang mana ya? Kenapa? Oh, wuduh! Weh, lihat tuh. <laughs> Sekali kill 4 orang dong Helikopter yang mana itu? yang tempur yang apa kelip apa tuh, tuh. oh dudet itu dudet. sih gara-gara masuk penjara, <laughs> lupa keluarin tuh. gara-gara ya itu tadi kan yang prank pakai mobil itu, <tuh>. yang masuk di jangan apa jadi setirin, nggak pakai surflay sampai gitu. itu tak orang sampai mental. jadi ini langsung tahu admin kena ini masuk jar. Ya, enggak kuat. Kuat terus terus. Mungkin Kita turun dulu buat nih. Yuk. Enggak seret sih itu juga sih. Hah? Oh, dari udah lima iya. Iya. Iya, dari... iya, enggak dia. Iya, iya, iya, iya. Uh <laughs> uh <laughs> uh uh uh. Motong, motong, coba coba naik coba naik coba <tuh> y <yuk>. ya gitu hasilnya <tuh> naik motornya <water> loh ini <tuh> <tuh> udah pakai harus pakai seat ini nggak kuat kok ini hasilnya tapi harus kenceng ini, dari channel iya seru jadu aja terus, Oh iya oh iya Oh iya jatuh apa tuh kok ada mobil jatuh jatuh Hah ada apa kenapa mobil jatuh jatuh bisa di dari ini itu capai tuh Duh. coba nah ini baru ngedutch yang beneran <laughs> klaksonnya gitu loh oh itu bukan klakson kok kira klakson Menter. aduh Duh. Duh. Duh. klaksonnya ini eh ayo oh oh iya ih mobil itu sama sangger kayak sedan loh <laughs> jatuh Iya. <laughs> oh, <laughs> jatuh. Oh. Iya ditabrak kan? Bagus. <laughs> <laughs> Ini enggak loh. Eh? eh. Hah? Ini enggak. <laughs> enggak ya. Nah, Duh ada. Kok, kok nggak bisa? Bisa, oh, udah, udah, udah, ya. Oh detek udah, sih udah, udah, oh, apa itu? Orang ini. Hmm. Hmm. Nah ini Pakai udah, oh, yeah. uh -huh. <laughs> ini udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Uh, enggak ada kenapa hewan ini nah ini nih lihat nih ada ini enggak yang terbang gak? hewan kaca ini mana ini masih di atas ini lho? Oh ini yang burung langit ayah kita ah, ya, lihat <laughs> hilang nggak mati dia hilang dia hilang itu dia ya enggak coba deh kok B hmm. ilang itu kalau di ini ini ini oh iya yeah. <laughs> keren ya eh? zaman ini betul kita lima juga sih Oh iya yeah. di kita eh, lima mulai jatuh hmm. kalau ini langsung hmm. <laughs> iya Oh bentar Eh jangan tabake dong. Eh eh jangan. pencet. <laughs> oh gitu. Iya.